patung ya. Liberty Bapak ya, Ibu. Iya, itu. Liberty artinya kemerdekaan oh. karena dulunya yang namanya Amerika itu pernah dijajah Inggris Bapak Ibu. Nah, waktu itu Perancis memberikan bantuan. Setelah itu patung. Ya simbolis dari Liberty ataupun kebebasan Ibu nah. lagi live ya, Ibu lagi live ya. Oh, Ibu lagi live ya. Jangan e ngomong ini ya aneh-aneh. <laughs> ya makanya itu ya Bapak Ibu tadi lihat ya sebenarnya patung Liberty ya yang ada di Komar ya ini salah satunya Bapak Ibu Ya sebenarnya di Paris pun juga ada ya, juga ada satu juga Ya jadi ada beberapa ya kita bilang patung Liberty yang ada di dalam area negara Perancis Bapak Ibu Ya jadi bukan cuma di daerah Amerika saja Oke okay, ya, jadi Bapak Ibu, lanjut lagi tadi aja. ya sudah bilang nanti pada waktu Bapak Ibu di area outlet ya, ini kan memang Halo, cukup besar ya. Halo. Pagi semuanya. Jam pagi ya, artinya oh, ya. cukup besar. Jadi nanti Bapak Ibu bisa berkeliling cukup banyak ya barang-barang yang anda bisa temukan. Oh, liati, Bapak ya, bu. Hampir kurang iya. lebih sekitar uh, mungkin lebih dari 200 ratus uh, butik ya yang ada di sana ya, eh, ada bisa temukan. Iya. Nanti saya akan bagian mappingnya, petanya semuanya Hai, Bapak Ibu nanti langsung berkeliling pagi. untuk langsung belanja. Balai Terutama cari lah barang-barang memang anda ingin cari. Kalimatnya, okay, kalimatnya. Kalau Bapak Ibu sudah mau lihat website-nya juga silakan sudah boleh ya, karena beberapa mereka sudah kasih juga gambaran dari barang-barang yang mereka tawar. Jadi sudah bisa langsung. Jadi lihat perjalanan ya, itu tinggal, ya. Buang waktu Bapak ya, Ibu juga. Ya, estimasi kita akan sampai ya, kurang lebih pukul tiga, pukul tiga sore di outlet. Yang mungkin lebih early sangat tiga atau tiga ya kita sampai. Dan kita akan shopping kurang lebih sampai dengan pukul tujuh Bapak Ibu. Siap. Ya. Jadi lebih ada empat jam ya untuk waktu Bapak Ibu berbelanja ya cukup banyak lah ya sudah cukup banyak ya untuk belanjanya hmm. ya, setelah itu karena kita dari luar kota masuk ke daerah hotel kita abis masuk. pulang cari duit lagi nah. Ya, betul ya nanti di sini ya enjoy ya nikmati belanja shopping shopping amin. Ya setelah itu pulang ya cari uang lagi kerja lagi nanti jalan-jalan lagi amin <laughs> ya ya, jadi orang oh. bule gitu ya Eropa oh. ya, cari uang jalan-jalan lagi imatin hidup imatin hidup step ya, hidup hanya sekali ah, mumpung ibu masih sehat betul ya iklan iklan kata gitu Oke, okay, ya Bapak-Ibu itu kurang ya, hmm, hari ini kita akan lakukan, ya, jalan cukup jauh. Ya, jadi inilah negara Prancis, Bapak-Ibu, ya, ini negara oh. yang sangat terkenal sekali, ya, terutama di bagian berdua Eropa, Bapak-Ibu. Ya, ini negara yang salah satu negara besar, ya, negara dengan salah satu negara yang juga sangat maju sekali di bagian Eropa, Bapak-Ibu. Ya, mungkin kalau Bapak-Ibu kita bicara tentang negara Prancis, ya, selain dialek yang sangat unik, ya, kita boleh bicara tentang... banyak ya kita bilang ragam sekolah-sekolah uh, kuliner ya kita bilang yang yang banyak itu dibuka di daerah negara-negara di Prancis Bapak -Ibu. Ya makanya di sini terutama untuk makanan kuliner salah satu yang cukup uh, favorit ya. Banyak orang yang belajar yang terutama khusus untuk sekolah masak itu datang ke sini negara Prancis. Nah, kalau Bapak Ibu ya mungkin tadi sudah tepat coba pastring ya. Mungkin sudah cepat coba yang namanya croissant. Ya, ya. Tadi namanya croissant-nya ya. ya. ya di ya. Ya, mana? ya. sama aja. Same-same same Sama-sama ya. Oh, sini ya. Oh ya. lebih besar. Ya Halo. jadi di sini biasa Selan pasti ya Bangung, Salah satu yang juga cukup tari, uh, paling favorit Halo. Bapak, Ibu, terutama Kroisang ya. Ini salah satu roti yang cukup famous. Nanti kalau kalian pengen jalan-jalan ke Eropa, ya tapi memang bukan cuma di sini stepen, tapi ya. ya cukup banyak ini ya, ya disepahkan cukup banyak dipopulerkan di negara Prancis Bapak Ibu. Ya jadi kalau setiap hari nanti kita terutama masih stay di wilayah Prancis ya, silahkan anda makan, makan pastinya ya cukup sapa banyak. A, ya, sapa A, sapa Kakak Nadia. ya Mereka ini sangat fantastis sekali dengan makanan-makanan seperti nyariin kamu pada tuh. Jadi roti-roti ini setiap hari kalau ada berarti di orang kota-kota ya ya, karena sudah berjalan, membawa roti bangket ya roti yang panjang nih, bilgis lagi dicariin, aku lagi like, like tuh gaya dong, gaya pagi, siang, oh, malam, ya semuanya mereka pasti sasa. menggunakan roti yang merah, ya, yang lagi aneh ya, kalau kita ini berbeda ini ya kalau kita lebih suka makan, nasi kasih setiap harinya karena itu usni ku katanya harus ada kita ya Ya, kalau di sini di Eropa ya mereka lagi ke arah yeah, di roti, ada ya, lagi, lagi, lagi keju, ya, itu ya, lagi adalah ke hal ke yang harus ya. Lembra oh, apa Kalau ada keju, kalau ada roti, rakyat rakyatnya akan makan mereka. Jadi di posisi, oh, itu, pasti itu, copy salah copy satu yang ya mungkin. Karena kita sudah membicarakan tadi, dan juga pasti ada makanan lain Ibu. Ya kalau anda suka makanan seperti hati, hati angsa, ya rohlah, ya ini juga salah satu makanan yang cukup terkenal di sini. Ya kalau ada suka makan yang makan hati ya, makan hati. Ada suka makanan? Ya Allah. Ya. Jangan makan hati lagi dah. Cik Jangan cik. ya kita makan nenek-nenek makan. Nah. Uh, apa makan ketapi aja nanti ya. Makan hati enggak enak. Heeh. <laughs> uh -uh. Ya jadi fogua ini makanan yang proteinis terbuatnya dari hati angsa Bapak itu. Ya. Dan memang pendapatan banyak juga Bapak ibu, terutama dari kelompok pecinta hewan yang sangat menentang sekali untuk orang-orang di Paris itu pemasan yang namanya hati Oke, angsa. Makasih, Kenapa? Karena Sonopi, nanti Ibu itu itu lagi ini. ya pas di Paris ya. ya nanti Ibu bilang kamu ya. ya. Dengan Ambilnya di mana? Karena yang namanya angsa atau bebek ini ya Bapak Ibu ya Ditaruh di dalam satu wadah tempat yang sangat sempit sekali Ya jadi bebek ini nggak bisa bergerak ke mana-mana Bapak Ibu makanya Hanya, Hanya diam aja posisinya ya Dan setiap hari disuplai dikasih makan melalui selang Masukin ke dalam oh, mulutnya ya, ya, Jadi masukin terus-terus-terus ya Membuat hatinya itu lama-lama memekat Bapak Ibu Karena tidak bisa bergerak pada dari pesan hati nah, itu Oh ya, dan baru setelah itu bisa. hatinya itu diambil dan dijadikan Ayo, sebagai vogue, ya, <laughs> atau makanan ya, Ayo, Tapi ya, bukan pertentangan seorang. dari, ya, apa, kelompok pencinta hewan ini Tapi tidak membuat yang namanya <laughs> makanan ini tidak disantikan lagi, ya. Ya, Masih ada juga, ya. ya, kita bisa temukan, ya, di beberapa restoran-restoran Yang ada di Perancis, bapak Waktu besok, loh. kalau Bapak-Ibu kota Paris, ya, di ya, beberapa restoran lokal Iya, lagi banget ininya Ya, jadi namanya vogue Nah, terus juga ada satu lagi yang bapak cukup famous namanya escargot, ya, atau escargot Ya, ini adalah seperti siput. Makan siipet yang ada di Prancis ya, ini sangat famous juga. Jadi kita makan seperti yang siipet ya. Jadi dikasih kunyit, dengan dawet basil ya biasanya, ada pakai butter. Enam jam tuh kan. Yang dihidangkan sebagai biasanya appetizer, Ibu, kalau di sini ya. Jadi ini makanan-makanan khas ya yang memang cukup favorit. Di mana di mana steaknya? Prancis. Di Prancis biasanya di restoran-restoran lokal tuh mereka selalu menghidangkan, ataupun juga bisa order di sana. Apa anak? Namanya escargot, ya. Ini seperti siput ya siput. Oh. Siput siput maksudnya uh, kayak udang gitu apa? Iya, siput kayak kerang. Keong. Iya, kerang, kerang. Nah, ya, kayak kerang itu siput, mm -hmm. ya. Jadi kita makan siput. Oh, kayak di... kayak kaya di itu ya. Kayak Singapura uh, kayak di apa? Uh, apa dia namanya ya? Kaya di mana? Habis enggak yang malam kita pergi ya ke Batam Ke Batam juga Banggong, ya. Enggak, ya, Di Indonesia banyak cukup iya. banyak ya. Indonesia namanya tutut ya. Tutut, katak, katak, gonggong. Iya. Jadi kayak kayak Bang seperti makanan-makanan ya tapi ini mereka dengan menggunakan berbagai macam ini ya Bapak Ibu, merasa. Jadi hmm base sih biasanya cuma datar gitu ya, ah. jangan caput daun-daun desil, ya. jadi cukup nice ya, biasanya untuk appetizer uh. kalau ada yang mau coba, ya pada waktu nanti di printem pada waktu besok ya bisa ya, kita coba ya tapi biasanya sih ya tergantung selera juga Bapak Ibu, iya, nah, tapi ini salah satu cukup favorit juga ya jadi kalau di uh, Perancis ya nanti Anda bisa mencoba makanan-makanan seperti itu Bapak Ibu oke, okay. nah tapi di sini di Paris juga, pada waktu nanti kan besok kita ada di Paris Bapak Ibu ya kalau kota Paris ini kita nggak perlu worry ya, cukup banyak nih ya daerah-daerah tempat makanan itu cukup banyak, beragamnya juga cukup banyak karena ini kota besar ya kalau kota Paris, kalau kayak kita semalam kota-kota kecil ya memang untuk jenis ragam makanannya tidak hanya terbatas lah, tidak begitu banyak yang kita bisa pilih Bapak Ibu ya, jadi kalau di Paris itu lebih banyak untuk pilihannya ya dekat hotel kita pun juga nanti malam tadi si Mencek juga ada uh, restoran Chinese ya itu juga di, uh, sebelah hotel kita tidak jauh ya, jalan kaki juga uh, ada restoran Chinese juga Asian food Jangan kaki berapa itu berapa? Ya paling kurang lebih 15. <laughs> <laughs> 15 menit sebenarnya tadi Pak udah sudah sampai. Oh, Kalau okay. tadi saya cek ya kata personal 15 menit. Lebih, Ibas. Ya. Ya Allah, Ibas. Chris, Ibas, Ibas, ya Allah, Ibas. Kris ada Ibas, Kris. Ibas. Ya Allah, kangen. Oke, baru selain dari makanan juga ya mungkin apa lagi yang cukup फेमस ya. di sini yang namanya perancis terutama Kota Paris. Terima kasih Ibu. Model, ya. Jadi ya seperti akhirnya hal tampilan yang sudah kita kunjungi Bapak Ibu kota Paris ini lah, kota polda dunia ya pada waktu nanti uh, kebesok ya kita mulai masuk di sana ada mungkin sudah melihat di sana orang-orang itu lebih fashionable ya lebih stylish lebih bergaya ya karena di situ gaya adalah style itu nomor satu Bas, itu, mereka, ayo no, ayo no. one, kalau di sana ah, nanti banyak orang orang dia ya, selain untuk kebutuhan hidup ya mereka juga spend ya sama kebutuhan premier oh. itu adalah lebih kreatif ya kalau di sana ya. ya selain itu juga kita boleh terbuka juga di Jakarta ya, ya Jakarta, salah satu juga negara ajakan. penghasil parfum Bapak ibu yang sangat terkenal maca baca ya, ini jadi kalau di sini, di Prancis ini mereka ada, ada kis -kis yang kis -kis namanya kira. seperti kota semua. parfum kata Ibas ya, sehat semua di kota Grasse di situ ada kota yang untuk ya, ya Ibas ya perpelitian tentang Ibas. parfum disana. lihat ayah mas ya, jadi nanti ya, mungkin ya nanti pada waktu besok ya, kita lagi kasih, live ya, explain ya Bapak ibu ya mengenai parfum dan lain-lain karena mungkin besok di dalam kota Paris ya kalau Bapak ibu ingin cari kota parfum ya tercari barang-barang lokal dari brand dari Prancis ya, banyak ada temukan juga di sana kalau di titik di opet juga Anda bisa temukan ya barang-barang seperti tadi saya bilang ya barang-barang seperti iya. audition task dan lain-lain ya -lain. sepatu juga mungkin Maaf. ada adidas, Nike yang ada bisa temukan di kawasan di outlet tersebut oh, ya jadi nanti silahkan ya dan harganya juga cukup lumayan kalau untuk uh, sepatu-sepatu biasanya banyak promosi-promosi juga yang bisa temukan juga nanti di kawasan di outlet sana oke okay, ya Alhamdulillah jadi Bapak Ibu berjalan jauh ada yang mau nyanyi lagi? boleh-boleh ya. boleh, nyanyi, nyanyi, ayah nyanyi ayah. ayah mau nyanyi? nyanyi nah. nah, pakai Youtube lagi mau ayah? oh ayah nyanyi ya nyanyi apaan aja ya. <laughs> <laughs> ya mungkin masih bangun pagi tadi ya bapak ibu istirahat dulu ya sebentar ya iya. nanti pas setepan kita pertama setelah setepan pertama ya nanti ya kalau kita mungkin kasih penjelasan sedikit ya selain oh, itu nanti kalau iya. kita mau ngomong ya Makasih. atau mungkin nanti Simon ada bawa uh, film juga ya tapi mungkin belum lama, lama ya nanti coba Simon cek dulu ya iya boleh ask Stephen, film ask Stephen tuh ayah tuh, ayah lagi tidur ayah udah ngantuk malam padahal bisa tidur itu ayah mulu lagi tuh ayah selalu ikan dalam kolam kata ibas tidur tuh bas liat no <laughs> ibas lawa aja ikan dalam kolam halo ayunya lagi istirahat amin